Saya Frater Gabriel beserta Suster Satya dan inilah arti serta makna doa novena. Pertama, arti kata novena. Novena berasal dari kata dalam bahasa Latin yakni novem yang berarti sembilan. Doa novena merupakan doa kebaktian 9 hari berturut-turut yang dilaksanakan oleh segenap umat Kristiani dengan tujuan untuk mendoakan doa-doa tertentu. Dan tujuannya yakni untuk permohonan suatu pesta, permohonan dalam kehidupan penting lainnya, dan permohonan-permohonan tertentu dalam kehidupan iman serta dalam kehidupan sehari-hari. Angka 9 bukanlah angka khas Kristiani. Hal ini senada dengan tradisi kerakyatan yang terdapat dalam tradisi-tradisi kuno -tradisi dan senada dengan angka-angka secara umumnya seperti hanya angka 3, 5, 7, 40, 100, dan seterusnya. Kedua, makna teologis dari angka 9 Apa sih sebenarnya makna dari angka 9 itu? Angka 9 didapatkan dari mana? Lantas, bagaimana kita mengerti arti dari angka 9 itu dalam kehidupan iman kita? Tradisi Kristiani memberikan makna baru dari angka 9 tersebut Angka 9 tersebut berlandaskan dari kisah para rasul yakni kisah para rasul bab 1 ayat 13 sampai dengan 14 dalam ayat tersebut dikisahkan mengenai bagaimana para rasul yang berkumpul dengan buddha maria untuk mengadakan doa-doa hal ini bertujuan untuk menantikan kedatangan roh kudus yang hadir di tengah-tengah mereka memang pada awalnya mereka tidak mengetahui kapan roh kudus datang dan hadir di tengah-tengah mereka namun, seiring berjalannya waktu dan hingga pada akhirnya di hari yang ke-10, roh kudus datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya doa novena merupakan bagian dari tradisi doa yang dilaksanakan oleh para rasul dan juga bunda maria. Dari sini, kita dapat belajar mengenai kesetiaan mereka, yakni kesetiaan mereka untuk melaksanakan doa-doa dan hal tersebut merupakan buah serta nilai keutamaan yang patut kita teladani sebagai umat kristiani kita sebagai umat kristiani geranya senantiasa setia setia dan setia untuk melaksanakan doa-doa dan meneruskan tradisi dari para rasul, bunda maria dan tradisi-tradisi lainnya yakni untuk senantiasa setia berdoa bersama ketiga Pustadagar Macam, doa-doa novena dalam kehidupan Gereja Katolik Lantas, apa saja sih contoh-contoh doa-doa novena tersebut? Doa-doa novena tersebut meliputi Doa novena ketatakan roh kudus Doa novena tiga kali sesama Maria Doa novena hati kudus Yesus Doa novena karena karena Yesus Doa novena keraiman ilahi, Doa novena Santa Monica Doa novena Santo Yudas Tadeus Doa novena Santo Yusuf dan doa-doa novena lainnya Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita melaksanakan dan senantiasa meladak kehidupan iman para rasul dan bunda Maria untuk setia mengadakan doa-doa bersama yakni dalam keluarga, lingkungan, dan dalam kehidupan di gereja Dalam sembilan hari itu, suara Tuhan menggaung dalam hati kita Dalam sembilan hari itu, kita senantiasa memohon pada Tuhan untuk mengabulkan permohonan-permohonan kita, dalam 9 hari itu kita nantikan kedatangan Roh Kudus yang penuh cinta, dan dalam 9 hari itu pula, pertama-tama Roh Kudus telah bekerja dalam hidup kita, memperbarui iman kita, dan senantiasa memberikan berkat, rahmat, dan semangat bagi hidup kita. Saya, Ratu Gabriel, kesehatan swasta. Itulah doa-doa novena beserta artinya bagi umat kristiani. Tuhan Yesus memberkati.